Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Dan nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengatasi google terus berhenti Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat India, dia cara mengatasi google terus berhenti bagi sahabat secara mengatasi Google terus berhenti. Untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kemudian di sini kita scroll ke bawah guys. Nah kemudian di sini kita masuk ke menu aplikasi terinstal ya guys ya. Nah sahabat jika sudah masuk ke aplikasi terinstal kemudian di sini kita cari saja aplikasi yang bernama Google guys ya. nah kemudian di sini kita masuk ke aplikasi yang bernama Google ini ya guys ya di atas ini kemudian di sini kita masuk lagi ke penyimpanan kemudian di sini kita hapus datanya ya guys ya kemudian di sini uh, kita bersihkan setnya kita hapus kita kelola ruang kemudian sini kita hapus data google penelusuran kita tekan ok kemudian di sini kita uh, pilih menu hapus semua data ya guys ya kita tekan ok kemudian kita tekan tombol home nah maka secara otomatis aplikasi google tidak akan terus menerus berhenti lagi guys nah jika kamu uh, sudah melakukan tutorial ini namun masih gagal atau masih uh, aplikasi Google masih terus-menerus berhenti untuk langkah yang selanjutnya yaitu kamu harus mengupdate update versi Androidnya guys ya untuk memperbaiki bug system atau untuk memperbaiki kendala uh, sistem yang error ya guys ya kamu bisa memperbarui versi Androidnya guys atau perbarui sistem Androidnya guys ya untuk versi yang terbaru